Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mencari uh, sebuah tanaman hutan yang bisa dimasak seperti umbinya bambu tapi ini namanya kecombrang ya Kita akan jadi kita akan tanam nanti di kampung kita di lahan kita yang yang belum kita lanjut kemarin Kita ambil uh, apa ini namanya uh, tunasnya kita bawa ke rumah Kita bawa pulang ke kebun Nanti kita tanam di sana ya Kalian, kita masak nanti. Mungkin hari-hari besok, ya. Selamat. nama liar, jadi bisa dimakan dimakan dan bagus untuk kesehatan ya. Tapi pohonnya ini kurang bagus, tidak akan menjadi oh jujiar. baru mantap kawan-kawan ya, ini pokoknya seperti ini dia yang kita akan masak nanti nah ini contohnya ini yang dimasak nanti yang seperti ini, ini ya. ya yang muda yang muda ya, yang muda yang seperti ini ini bisa kita masak bisa kita buat kari ayam, kari kambing dan gratis Ini kita ambil sebagai bibit, kita tanam di kebun sendiri. Ini kita di kebun asli lah, kita bawa pulang, kita tanam langsung kita proses ya. Sebelum dicabut dari akarnya, kita potong dulu segini, biar nanti mudah kita ambilnya. Ini langsung dibuang. Ini nggak bisa dimasak. Ini nggak bisa dimasak. Sekali lagi jangan masak ini. Ini cuma batang. Nah, Ini kita ambil. Ini ada tunasnya, tunas baru. Ya, yang akan menjadi pohon baru dan yang boleh dimakan dan boleh dimakan jika masih muda yang seperti ini ya ini enggak boleh dimakan lagi udah keras udah jadi bahannya tapi ini bisa jadi bibit kita ambil bibitnya perhatikan cara ambilnya biar nanti saat dipindahkan tempat jangan mati ya hasil kita ambil dari, dari pokoknya, kita udah jabung sekarang kita bawa pulang, kita renang di tempat kita ya, ayo ikut Saya sudah sampai di kebun, saya akan mencari tempat untuk menanam ini yang tepat ya, tidak boleh terlalu panas matahari, tidak boleh terlalu sejuk pokoknya, ini pohonnya sistemnya naik ke atas, ini modelnya tunas, jadi kita harus mencari tanah dan penilaian matahari yang tepat untuk tanaman ini ya, Ayo. Jadi lokasinya untuk kita tanam uh, tanaman tadi sudah ada cuman saya mau ingatkan kalau diumpah di hutan pohon-pohon seperti ini itu hati-hati karena sangat-sangat gatal sekali, sangat gatal Saya ini keladi, keladi apa namanya kalau di Aceh namanya boh birah, buah merah ya buah merah beda sama buah merah yang di Papua ini yang ada di Aceh jadi jadi ini bisa dimakan burung, tapi kita tidak boleh makan karena kita masih banyak makhluk lain yang bisa kita makan. Masih banyak tanaman lain yang bisa kita makan ya. Jangan makan ini, ini khusus untuk burung. Jadi kalau bisa kita potong atau kita cabut, kena getahnya ke atas sekali teman-teman ya. Jadi, Jadi sekarang dia. kita langsung tanam kecombrang karena suacanya pun sudah tidak mendukung ya. Kita harus berburu-buru, ayo. Kecembrang yang kita ambil dari tanah tadi dari kebun tawan kita tanam di kebun kita sendiri semoga tumbuh lebat ya. Ini tanahnya harus lebar karena ini jenisnya bertunas kayak apa ini kayak jahe, tebu, pohon pisang. Ini jenisnya itu ini yang bertunas ya. Jadi tanahnya harus harus eh, gembur. Harus lebar disesuaikan saja dengan ukuran akarnya. Biar tunasnya semakin banyak dan ini kalau dijual laku, sebenarnya laku ini kalau dijual. Ini kalau dijual biasanya kalau bulan Ramadan bulan puasa ini punya harga yang tinggi. Ini udah, udah siap, ini ukurannya udah pas, udah gembur, kita tanam. Ini tanahnya jangan ditekan ya, jangan ditekan seadanya aja, seadanya aja, nggak bisa ditekan biar tanahnya gembur bisa ditekan kalau sudah begini ini baru bisa dibuka ini baru bisa dibuka kalau sudah begini untuk hari ini kita akhiri dulu cuacanya pun sudah sudah mulai gelap mau hujan musim hujan di sini semoga ini menjadi sebuah tanaman yang menghasilkan kita hanya berusaha Diki Tuhan yang berikan ya Kita pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh